Ada saya tahu apa yang buat kau terbebani, pasti saya akan angkat dan buat semua jauh dari kau. Karena yang saya inginku senyum ceria dan saat ini bersenyum bahagia, tapi hati dia mendengar. Bantung sudah bersama ukir kisah sama-sama Tapi kenapa kau terlihat berbeda Oh baby ada apa yang kau diam Dalam jurang masalah yang su bikin kau jatuh terlalu dalam Setra mau kau begitu Jujur sayang setra mau kau begitu Kau diam deng masalah Baru Satria tahu kalau di kopuh hati itu ada yang ganggu Karena yang saya ingin kau bahagia terjadi bilang sudah yang simpan di dada Biar sudahi beban di ko hati Sakan dengar dan tegar Dampingi ko dengan sabar Biar beribu susah itu takkan terasa Bila tong bersama lalui sama-sama Yakin duk selamanya pasti ko bahagia Sajamin tiap hari pasti ko senyum ceria Bila mana susah senang tong dengan tenang Bebankan hilang, andaikan semua tuh kau bilang Buh jangan kau dia, yang sayang setra